Kita ke kabar pertama persahabat ya, ada unggahan terbaru dari Rian Demasif di akun Instagram pribadi miliknya Baru sih mengunggah sebuah postingan momen foto bersama Leslar semalam Wow, momen semalam ya cute banget mereka lagi makan bareng Mudah-mudahan saja tentunya ada kejutan, sesuatu bahagia yang disuguhkan untuk kita semua Tetap support, dukung yang terbaik dan doakan mudah-mudahan semuanya dipermudah dan semuanya dilancarkan ada kalimat luar biasa yang dituliskan oleh Rian Demasif Senalam diundang makan malam di rumah barunya Rizky Bilar dan Lesti Kejora salut sama mimpi-mimpi mereka berdua Untuk mendukung kemajuan industri hiburan khususnya musik Sukses kalian berdua tunggu vlognya di channel Youtube Rian Eki Pradipta Wow ada sesuatu kejutan bersahabat ya Alhamdulillah idola kesangan kita mendukung banget Dunia hiburan, persahabatnya khususnya musik, mudah-mudahan saja dipermudah dan diper Tentunya, lancar apapun yang dilakukan oleh kesayangan kita, Lesti dan Rizky Bilar banyak tanggapan komentar banyak respon yang diberikan juga yakni dari akun Instagram Pantie Ansker02 mengatakan di kolom komentar masya allah sehat sehat kalian amin dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun cucun dot Siap ditunggu vlognya. Masya Allah banget ya semangat nih untuk menunggu vlog terbaru dari Lesti Bilar dan Rian Demasi. Pastinya bakal ada sesuatu yang membuat kita semakin bangga dan semakin bahagia kepada Lesti dan kakak Rizky Bilar. Dan selanjutnya kita lihat juga persahabat tersebabungan spesial Ini kelakuan kembali ditunjukkan oleh seorang Rizky Bilar Ada Bang Ariel juga disitu sedang main tenis meja Tapi mereka nggak pakai baju ya Ada-ada aja ini kelakuan yang selalu membuat kita ketawa bahagia persahabat ya Masya Allah <laughs> Tentunya hingga banyak komentar dan respon Salah satunya dari akun Aisyah Sarasemilanyu Asal berutnya sudah sebelas-dua belas sama boril Katanya tuh wah, wow, cute banget Memang ya itu kesangan kita mudah-mudahan saja selalu sehat dan selalu bahagia Dan selanjutnya ada info penting dari Bu Harciwi Ahmad persahabat ya Kembali kita tentunya mendapatkan kabar bahagia bahwa besok Akan hadir acara anugerah KPI 2021 Yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar Jangan sampai lupa karena ada kesayangan kita sang Kejora di DLSD yang akan tampil sebagai bintang tamu di acara tersebut. Perhatikan juga ada sebuah info yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi Ahmad di kalimat Caption. Berikut adalah nominasi kategori program televisi program animasi anugerah KPI 2021. Nominasinya adalah ada lima. Nominasi, persahabat ya. Ada doa anak soleh di MNC TV, ada Hafiz dan Hafizah net TV, Kiko RCTI, Petualangan Si unil, trans7 dan record series LTV. Jangan lupa saksikan pemenangnya dalam malam anugerah KPI 2021 hari Jumat, tepatnya besok, persahabat ya. Menangnya akan diumumkan hari Jumat besok 17 Desember 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar Wah, kalian gak sabar menunggu idola kesayangan dari alasi tampil mengguncang panggung Indosiar kabar berikutnya, para berikutnya ya, perhatikan juga Ini ada info yang sangat penting dan tentunya wajib kita dukung Acara-acara Dedek ke Kejurah dalam acara Poles kali ini episode terbaru nih persahabat ya Wow, perhatikan juga ini resmi langsung diinfokan oleh Indosiar. Hai sahabat video di episode kali ini Dedek main geng sama tim Leslar Walaupun Dedek lagi hamil Tapi Dedek nggak mau kalah, heboh dong kira-kira siapa ya yang menang? Dede atau Tim Leslario cari tahu jawabannya di Poles Kepoin Lesti hari ini jam 17.00 WIB hanya di video.com jangan sampai lupa persahabat ya ini seru banget jangan sampai lupa dicatat jamnya jam 5 sore hari ini Dede Lesti Gejora akan memberikan sesuatu kejutan di acara Poles Kepoin Lesti karena tentunya ini episode terbaru ketika ada Kak Rivi Evi berkunjung ke rumah Dedek Lesti Kejora dan Kakak Rizky Bilar hingga banyak dukungan komentar yang diberikan persahabat ya kita lihat aja nih dari akun Janiodorjani ada 100 mengatakan dalam kolom komentar ah nggak sabar mau nonton ini kan kemarin syuting ya katanya tuh persahabat ya ini episode terbaru banget jadi jangan sampai ketinggalan jangan sampai terlewatkan karena ini momen spesial tentunya vitamin bahagia untuk kita semua. Dan selanjutnya juga, persahabat, info penting kita dapatkan dari akun kapan lagi dangdut. Jangan sampai lupa juga untuk mendukung Caranya mau voting, tidak kejora. Ini ada sebuah info kali DOSKOP 2021 dan Dude Newmaker. Persahabat, ya durasi vote itu tanggal 15 sampai 29 Desember 2021. Yuk, kita voting. Artis favorit kita bersahabat Yaseng Kejora Dedek yang tentunya deretan artis juga papan atas yang ikut bersaing. Ada Yu Ting Ting, dan Inul Daratista, itu beberapa artis papan atas yang ikut bersaing bersama Dedek Lesi Kejora. Mudah-mudahan dukungan semakin kompak dan semakin solid dari orang-orang yang tulus mencintai Leslar.